lihat spesifikasi dan harga Mitsubishi Expander Cross 2023 mitsubishi expander cross 2023 resmi diperkenalkan oleh mitsubishi motors Indonesia tipe low SUV ini hadir dengan banyak perubahan Mobil ini memiliki banyak perubahan eksterior dan interior untuk model 2023, apalagi mobil ini juga hadir dengan banyak fitur data dan penumpang. Mitsubishi Indonesia baru saja memperbarui Expander Cross pada November tahun 2021 namun pembaruan yang dilakukan hanya memengaruhi interior berbeda dengan Mitsubishi Expander 2023 ada perubahan besar pada eksterior dari segi desain bagian depan Mitsubishi Expander Cross 2023 mengalami perubahan total terutama lampu depan yang juga dikenal sebagai lampu utama sesuai dengan garis desain Mitsubishi Expander bagian depan kini memiliki 6 kotak DRL LED kecil dengan lampu sein terintegrasi sedangkan desain lampu depan, atau lampu utama, telah berubah total lampu utama kini menjadi tempat tidur berbentuk T dan tentunya memiliki LED low beam dan high beam LED Bentuk grill depan tetap sama dibandingkan model sebelumnya. Selain itu, modifikasi juga hadir pada bumper depan yang kini sedikit lebih menonjol dibanding generasi lamanya, Desain khasnya terlihat lebih keren dan lebih mirip SUV, ada juga fog light atau lampu kabut yang terletak di bagian bawah. Eksterior Mitsubishi Expander Cross 2023 perubahan juga dilakukan pada bagian samping. Terlihat jelas velg Mitsubishi Expander Cross 2023 menggunakan desain baru dengan two-tone, menariknya, kini spakbor hitam terlihat lebih tipis, Hal ini tentu sedikit menghilangkan kesan velg yang semakin cekung terutama di bagian belakang seperti model sebelumnya yang kini terlihat lebih bersih dan tetap maskulin. Untuk bagian belakang juga tidak kalah dengan desain bagian depan, desain bumper kini lebih sporty, dengan reflektor belakang horizontal sebelum vertikal, desain lampu belakang juga baru, dengan strip LED yang berbeda dari generasi sebelumnya, untuk reflektor belakang saja menggunakan desain horizontal berbeda dengan model sebelumnya atau expander yang menggunakan pantulan vertikal Interior Mitsubishi Expander Cross 2023 bagian dalam terutama dashboard Mitsubishi Expander Cross 2023 masih sama dengan model sebelumnya, masih menggunakan warna hitam yang dipadukan dengan bahan soft dark blue, tata letak dashboard sepertinya tidak berubah, begitu pula dengan desain digital AC di tengah, namun beberapa hal menarik hadir di sisi pengemudi roda kemudi expander cross memiliki bentuk yang mirip dengan roda kemudi Pajero sport modelnya terlihat lebih keren dan lebih personal desain lingkar kemudinya juga berbeda dengan Mitsubishi expander selain itu dashboard juga menggunakan TFT full digital Konter ini bergaya seperti Pajero sport terlihat sangat modern dan mewah dibandingkan dengan Mitsubishi expander Tentunya dengan lebih banyak informasi dan tampilan bisa diubah lewat tombol-tombol yang ada di setir kiri. Fitur Mitsubishi Expander Cross 2023 di bagian fitur Mitsubishi Expander Cross 2023 memang masih sangat standar untuk sebuah Low SUV, bahkan mobil ini tetap belum dibekali dengan radar layaknya Low MPV model tahun 2022 sampai tahun 2023 saat ini. Beberapa fitur andalan yang ditawarkan pada Expander Cross Model 2023 untuk tipe tertinggi. Kamera 360 derajat, fog lamp LED start stop button. Panel meter full TFT digital, cruise control, AC digital, wireless charging, electric parking brake dengan auto hold velg 17 inci two-tone alloy wheel head unit 9 inci dengan fitur konektivitas smartphone Armrest baris pertama armrest di baris kedua lengkap dengan cup holder USB port untuk baris kedua dan power outlet lifter untuk baris ketiga Dual airbag, anti-lock braking system (ABS) dengan elektronik brake distribution (EBD) dan brake assist (BA), hill start assist (HSA), active stability control (ASC), active yaw control (AYC). Spesifikasi Mitsubishi Expander Cross 2023. Bicara spesifikasi, Mitsubishi Expander Cross 2023 masih tetap menggunakan mesin MIVEC berkapasitas 1,5 liter dengan tenaga maksimum mencapai 77 kW atau sekitar 105 PS pada 6000 revolusi per menit, sedangkan torsi puncaknya mencapai 141 Nm pada 4000 revolusi per menit mesin ini hadir dengan dua pilihan transmisi yakni manual lima percepatan dan juga matik CVT mesin generasi expander tahun 2022 sampai tahun 2023 juga diklaim semakin ramah lingkungan dengan standar emisi euro Sektor mesin praktis tidak mengalami perubahan berarti hanya saja untuk transmisi matik kini menggunakan sistem continuous variable transmission, CVT. Kebanyakan mobil bertransmisi otomatis saat ini menggunakan CVT karena lebih senyap dan dianggap lebih hemat bahan bakar dibandingkan transmisi otomatis konvensional. Untuk Mitsubishi Expander Cross 2023 tidak ada perubahan mesin. harga Mitsubishi expander cross 2023 nah soal harga seperti model sebelumnya Mitsubishi Indonesia memperkenalkan dua pilihan transmisi untuk model 2023 yaitu transmisi CVT continuously variable automatic dan transmisi manual lima percepatan namun untuk model 2023 jenis paket premium sudah tidak tersedia lagi Soal harga Mitsubishi Expander Cross 2023 mulai dari 399.50.000 rupiah. Harga tersebut merupakan harga road price Agustus tahun 2022 untuk wilayah DKI Jakarta. Muddy break through the chains, go free me Lookin' for change, lookin' for pain Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane Pick up the pieces and go rearrange, yeah I'll be the best above all the rest Put me to the testin' Expect nothing less, you check as I'm chest What's happenin' next, you yeah. He got the venom, a tangible weapon No coming in second, this life is a lesson He got a new engine from pain, it's a blessing New focus, no guessing, just bold and obsession All in his possession, you got the retention I'll leave an impression and take a redemption Just kill no discretion, your mind is a weapon 11, 11, it's time for progression, uh! I could try to play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 High ambitions and the right mind can take you so far. It's, It's like, like you lived a few, few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak mind. Take can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off what a you like Make a dream job. No 9 to 5. No mean boss. Just my life and free thoughts. try to play it, you never know.